Guys, welcome back to Bongkar 2M. Kalian seperti biasa kita memainkan modal sedekah ya, guys ya. Ini akun ke-165 ya, guys ya. Dari akun 320 akun ya, guys ya. <tuh> kita cari modal di Dok Pucang ya, guys ya. Kasih makan panda ya. Ini gua mainnya waktu subuh ya, guys ya. <tuh> mainnya waktu subuh ngabisin akun cok, soalnya gua start tuh main di jam 9 jadi habisnya tuh sampai pagi mulu cowok akunnya paginya gua tidur nih kenapa Bang nggak main pagi atau siang atau sore soalnya gua ada kesibukan lain cok kalau jam segitu jadi gua mainnya malam aja oke okay, kembali ke permainan ya guys ya di sini, chipnya di HP, ya, guys. Ya, lumayan. Gue setelah langsung beli di B7M500, ya, guys. Ya, <coughs> kenapa bang? Gak B5M aja, ya. Pengen iseng-iseng lah uh, dari B7M500. Oke, okay, dapet seketar, ya, guys. Ya, oke, okay, kita pencet. Cok, entahlah dua kali 8 cok. Emang gue udah seneng-seneng taunya begini ya guys ya Tapi karena kita di B75 lumayan lah <tuh> Ya siapa tahu nambah ya guys ya Soalnya kan gak menutup kemungkinan cok. Uh, 8 free spin juga kadang kalau lagi bagus men, Nambah cok. Uh, Scatternya nambah cok. Kalian juga pernah kali uh, Ada 8, 8 free spin uh, Nambah Kalau gue pernah sih nambah slot Aduh oh, muternya udah kenceng guys, ya Aduh habis cok nggak nambah karena jiwa gua Barbar gua naikin dua tingkat ya guys ya setiap dapat sekitar kita di slot manapun kayak begini aja ya guys ya jangan <tuh> ya siapa tahu gitu mau di up kalau nggak disepin, kan kita nggak akan tahu Bro Main modal sedekah ini habis mati tanam, cok. Ambil lagi sedekah yang lain. Akun masih banyak, bro. nah mantap. Oke, dapat skater ya, guys ya. Wuih, gua udah senang dari sini nih. Sah. Tiga kali 8 yang guys ya lumayan, cok. Kalau tiga kali delapan, dua Tumben ya guys, ya, tangan gua lagi bagus-bagusnya nih, cow, Main panda, biasanya tangan gua burik aja kalau main Wanda. Oke, empat lirai. Ush kaknya ya jadi ya, guys ya. Sangat lumayan, sangat mantap. gurih guri nyoy. Forever is to you anjas. Level. Ush ayamnya kena, coy. Oi, nambah lagi ya, guys ya. Oke, the spin sah. Tata tata tiga kali dua puluh ya guys ya, ini uh, sangat lumayan ya guys ya dapat enam puluh perispin tambahan ya, guys ya, totalnya ada 84 puluh empat perispin ya guys ya. <coughs> Udah ini mah auto pargo ya kalau lagi live streaming sayangnya gua lagi record ya guys ya, entah kenapa ya gue kalau main di handphone tuh selalu op bro. Cuman kalau main di PC Gue serasa cupu anjir Dikadalin mulu sama Leon Mentang-mentang Leon kadal Jadi gue kena Kena kadalin mulu sama dia Anjir kena kadalin Dikadalin mulu maksudnya <tuh> Pokoknya kalian jangan skip-skip ya guys ya. Oke dapat skater lagi ya guys ya. Kita lihat tangan gue Sah! Sepertinya dia punya skater nih Mat dua kali delapan anjir aja tuh tangan gue burik kanjit. <gif> tapi nggak apa-apa lah guys ya yang penting lama nama-nama sepinco ini tuh udah 71 eh 100 sepin ya guys ya 100 sepin lumayan cow. ini udah jadi cok di tangan wis udah bisa bongkar nih udah bisa bongkar nih anjas sah aduh udah bisa ditabung nih <gif> Oh iya guys ya. Di video ini gua adain giveaway ya guys ya. 1B ya guys ya. 1B gua bagian untuk 10 ID ya guys ya. <tik> Ceroh. Ceroh. Ceroh. Ceroh. Jadi kalian komen ID ya guys ya. Ini bukan sesi request ya guys ya. Video ini bukan sesi request ya guys ya. Gua gua bagiin ID uh, ada kata kuncinya ya ya, ada kata kuncinya jadi kalian harus nonton sampai habis ya ya jangan skip-skip ntar gua selipin kata kuncinya <coughs> hmm, sorry ya bisa Aduh Oke okay, dapat oke okay. wujibnya enggak sadar, co udah 3 belas lagi eh rumah ayam, bro bambu aduh malaki ya guys ya gue mau sedikit cerita ya guys ya gue stop main di papa dulu ya guys ya soalnya kalian tahu sendiri lah papa gimana sekarang isi sketernya udah bisa ditebak cok. nggak seru lagi bro isinya big win big win bahkan kalau menurut gue sekarang ini papa jelek cok, lebih bagus di dofu oke dapat skater lagi ya guys ya Ih, nambahan stress-pressman tambah lagi sah tangan Dewa tangan Dewa tiga kali 16 ya guys ya berapa 48 bro anjat level anjir megawin enggak tuh Ih. keren banget nih tangan gua anjir biasanya tangan gua burik seburuk-buriknya nah bunga kailah malah woi oh, yes. oke ayamnya woi oh, yes. itu kalau full ayam lumayan bro anjas full ayam enggak tukang korong anjay eh uh. oh ya yeah. tadi gue ngomong sampai mana ya pokoknya jangan skip-skip video ya guys ya nih gue ada bagi-bagi chip lah mumpung di gede oke okay, oke okay. ntar gue umumin setelah gue upload video selanjutnya ya guys ya Pokoknya bantu like, comment, and share-share ya guys ya Biar semakin berkembang Biar gue rajin cok Rajin upload Rajin bagi-bagi chip serat, Wih macan ya guys ya Sangat lumayan Tapi gue nggak nemu super win ya guys ya Adanya big win, mega win Tapi lumayan bro kan dicicil sedikit-sedikit Jadi bukit tuh cok Udah 5B aja nih chip Gak sadar gue anjir Wih kayaknya penuh cok oke okay, macan, aduh Kak lagi gintil-gintil aja <tuh> trot Aduh nah disini bikin ya guys ya lumayan dari kinya. oh iya guys gimana ya. sedekah kalian semoga di up ya guys ya pokoknya cari cara mainnya cari modal aja bro di dofu dofu cah itu baik cari modal terus lu langsung ke ini aja cok, langsung ganti ke slot mana kek yang lu sukai cuman gua saranin ya guys ya hindari di papa dulu ya soalnya papa lagi ancur banget lah menurut gua ya untuk sementara pokoknya gitu aja guys ya jangan main di papa dulu tapi kalau kalian ke mau -ke main Panda silakan sih gua nggak ngelarang Gue cuma ngasih saran aja, ya, guys. Ya, ini gue juga sebenarnya game kesukaan gue di Papa. Cok, oke, okay, dapat skater lagi, guys. Ya, teman, skater, crot, crot, dua kali enam ya, guys. Ya, trot, trot, ya, guys ya. Ah, lumayan lah, empat kali enam belas, cok, dan... Uh, free spin mencapai 180 free spin, ya guys ya totalnya ya guys ya sisanya tinggal 47 lagi <tuh> oke okay. pokoknya begitu aja guys ya sebenarnya eh, apa namanya game kesukaan gue juga papa slot kesukaan gue cuman sekarang papa sangat membangunkan ya guys ya betul gak betul gak kalau kalian tetap maksa di papa nggak apa-apa sih kalau kejar jackpot Cuman, kalau saran gua mending di-skip dulu. Mau ikutin, terserah sih. Mau ikutin bagus, enggak ikutin juga nggak apa-apa. Coba gue nggak maksa uh, aku Kusuman sekedar ngasih informasi aja, bro. Dan uh, sedikit informasi lagi nih, guys ya. Gue sisa akunnya main kasih makan di rj guys ya. Cuman di RG. Semua akun gua habis, Cok. <laughs> Semua akun gua enggak ada yang up lagi ya. Cuman up di WI Dragon sama di WI Panda ini aja ya. Yang di Dragon kan udah gua upload tuh videonya. ntar kalian juga tonton, Cok. Ya jangan jangan enggak nonton ya. Di sana ada sesi request ya, guys ya. Kalau di sini nggak ada sesi request ya, guys ya. Di sini gua bagiin chip aja ya. <coughs> gua kasih 1 b buat 10 orang pemenang ya, guys ya. Jadi, satu orang gak dapetnya 100m. Oke, okay, dan ada kata kuncinya, guys. Ya, kata kuncinya adalah panda gacor, ya guys. Ya, panda gacor, ya guys. Ya, pakai hashtag, hashtag panda gacor. Kalau nggak tau, hashtag itu artinya pagar, ya guys. Ya, pagar panda gacor. Terserah lu mau pakai spasi atau enggak, terserah itu bebas. Yang penting, gak ada kata kunci itu, ya guys. Ya, kenapa, bang, ada kata kuncinya? Ya, kalau nggak ada kata kuncinya, entar ada yang masuk cuma nggak lihat video cuman spam ID doang kalau dia yang dapet rugi Cok. rugi uh, kasihan viewers gua jadi gua adain kata kunci jadi bukan cuma masuk nyimpan ID keluar lagi Cok. dia biar lihat videonya ya guys ya oke di sini berakhir ya bisa dapetnya tadi sembilan beberapa gua lupa uh, dan gue coba di Max bed ya guys ya iseng-iseng berhadiah aja iseng-iseng berhadiah nggak tuh Tadinya <tuh> mau gua ngepasin nih di 8b 500, cuman dapat skater, cok. Ini ini iseng iseng berarti Sah. Dua kali 16 ya, guys, ya Sangat lumayan guys, ya. 32 free spin di maxbed tuh biasanya satu b lebih, cok. Jaminannya gede, cok. Kalau dapat skater di maxbet kalau panda itu, ya, guys, ya, oke okay. hmm. mantap. Itu karena gua enggak. Ini cok, gua orangnya enggak emosian, enggak mau menang terlalu besar setelah spin. Ini berak eh, setelah sekitarnya habis gua putusin untuk stop ya, guys ya. Kenapa bang di stop nggak dilanjut? Ya gonya udah seneng lah, juga udah lumayan, cow. Ngapain nyari lagi? Mau cari chip segede apa emang, cow? Yang penting udah bisa buat bagi-bagi, bro. Adalah ntar gue bagiin ya, guys ya satu bayar, ya guys ya. Uh, pokoknya dari gue cukup sekian. Terima kasih ya, guys ya. See you next video. Jangan lupa share, share, like, like, komen, komen yang mantap-mantap ya, guys ya. Aduh hampir pemacan jangan lupa di subscribe juga ya guys ya nyalakan loncengnya ya guys ya nyalakan lonceng notifikasinya biar lu enggak kedua nama yang lain cowok biasanya gua selipin ID cowok tiap gua upload ya guys ya di sini pun ada kemungkinan gua selipin ID ya guys ya ini jam dan tanggalnya ya guys ya hari Minggu ya guys ya dini hari tadi gua maininnya pas subuh ya guys ya. Ngebisin akun-akun gua yang sekarang gua, belum gua mainin ya guys ya Uh, ini buat yang butuh ID silahkan hubungi nomor tersebut buat semuanya terima kasih see you next video bye bye I'll you.